Hey, gue Marantz dari Cafe In. Kali ini, bersama dengan teman-teman di sini, kita akan membuat sebuah konsep menggunakan AD1200 dengan tema "Freezing in the Air" untuk detailnya. Check it out! Hai teman-teman, balik lagi di YouTube gue yang Kirawan. Hari ini, kita akan bikin satu foto. Konsepnya adalah dance. Tadi mungkin tadi Fandi udah sempat ceritain. So, hari ini kita akan bikin shoot dengan Godrock AD1200 Pro dan men moment pada saat dance in the air. Oke, okay? mau tau gimana kelanjutannya, komen lihat terus. <SILENCIO> Oke, okay, hari ini kita bakal shoot, uh, model kita hari ini adalah Gita Jadi, hari ini setup kita ini amat sangat simple gitu ya Jadi, yang biasanya kita bakal setup di studio dengan perlengkapan segala macam ini itu Hari ini kita bakal setup di garasi, jadi mohon maklum kalau nanti banyak suara-suara motor dan lain-lain yang berkeliaran gitu, jadi harap maklum aja Hari ini gue akan shoot Gita dengan uh, trampolin, jadi kita akan minta untuk Gita untuk uh, melompat di trampolin hari ini dan kemudian kita akan shoot gita dengan Godox AD 1200. Godox AD 1200 ini jadi memang Godox AD 1200 itu baterai. Jadi gampang banget buat gue bawa kemana-mana gitu. ya Jadi gue nggak perlu kabel listrik, nggak ada perlu something. Dan hari ini gue akan shoot dengan Octa. Octa kenapa gue pakai Octa? Kenapa nggak Softbox? Karena biasa gue akan shoot dengan softbox itu. Gue lebih, lebih oke okay dengan softbox. Tapi karena tempat ini lumayan kecil. Jadi gue gak bisa pasang lampu terlalu banyak. Segala macam. Jadi gue lebih prefer okta supaya cahayanya menyebarnya lebih uh, lebih luas. Kalau misalkan softbox bisa aja. Tapi gue akan perlu uh, buat kasih feel, buat kasih yang lainnya. Sedangkan gue cuma mau untuk depannya itu cuma ada satu lampu. Karena tempatnya memang kebetulan kecil banget gitu ya. Sama satu gua Gue ada pasang lampu juga dua lagi. Jadi uh, kita cuma pakai kain biasa di sini. Kain. Uh, stand background kemudian gua ada kasih uh, dua buah lampu di belakang yang dua-duanya adalah godok Adem 400 godok a 400 dengan strip light kemudian gua kasihin strip uh, grid sorry grid untuk supaya cahaya nggak menyebar mana-mana -mana. dan mungkin teman-teman bisa lihat kalau ini sedikit gua tutupin supaya cahayanya nggak terlalu banyak gitu ya nah tempat kita baik lagi tempat kita lumayan kecil jadi tidak banyak ruang gelap uh, ruang gerak gitu jadi gue sebisa mungkin pengennya tidak banyak bocor dan langsung di kamera nah ada dua hal lagi yang gue tambahkan yaitu ini jadi gue punya dua styrofoam di sini gunanya buat apa jadi kalau misalkan tidak ada styrofoam ini mungkin akan terjadi flare yang akan masuk ke kamera gitu yang pertama kedua uh, dari lampu itu akan memantul ke styrofoam ini dan kemudian memberikan gradasi yang cukup di uh, di sebelah kanan, tapi sebenarnya gue pengen tambahin satu lampu lagi di belakang, gitu ya, supaya ada separasi antara rambut dia dengan background. Karena hari kan kita mau bikinnya background yang polos hitam, jadi sebisa mungkin gue tadi pengen ada satu separasi di kepala dia. Cuman ya, kebetulan lampu-lampu kita sudah cukup habis hari ini, dan gue gak mau terlalu banyak setak lampu. Jadi udah kita foto dengan apa yang ada. Kemudian nanti kita akan foto dengan menggunakan holy powder, jadi kita akan main dengan tepung. Tapi untuk awal-awal gue tidak mau untuk langsung uh, setup kita di sini, kemudian gue langsung foto dan lempar dengan tepung karena kita akan perlu waktu untuk setup dan lain-lain. Jadi sebelum lightingnya benar-benar sesuai, sudah pas dengan apa yang gue mau, gue tidak akan mulai dengan melempar tepung. Nah gunanya serafom ini juga, jadi uh, orangnya juga bisa ngumpet di belakang serafom untuk sambil melempar gitu supaya dia tidak masuk frame. Oke, okay. kita akan mulai shot abis ini. Kamera yang gue gunakan hari ini adalah uh, atujer 4 gue yang gue setup di sebelah sana gitu. Jadi gue akan foto dengan kamera A7R 4 dengan lensa 85 gm. Karena kenapa gue pakai lensa 85 gm? Jadi kita bisa pakai lensa manapun yang mungkin sifatnya lebih tele gitu ya. Karena tempat kita sempit begitu kita pakai uh, lensa wide itu akan bocor semua kemana-mana. Jadi gue butuh field of view yang lebih sempit. Jadi field of view yang lebih sempit akan lebih bagus dicapai dengan uh, lensa yang tele. Itu kenapa gue pake 85 GM. Oke, okay. oke, okay, jadi seperti biasanya gue akan uh, coba untuk supaya gue lebih cepat. Gue akan lebih gampang menggunakan metering gitu ya. Jadi biasanya gue akan shoot dengan satu persatu lampu. Jadi gue tidak suka dengan menggunakan lampu. Begitu kita pasang 3 lampu, kemudian tiga-tiganya langsung dinyalain. Uh, gue gak terlalu terbiasa untuk melakukan itu. Jadi gue akan mulai menyalakan dengan... Lampu pertama dulu yaitu main light Setting yang akan gue pakai hari ini yaitu 1 160 Kenapa 1 160 Biasanya orang akan lebih prefer di 1 200 atau 1 250 gitu Tapi karena gue lebih pengen make sure kalau uh, sync speednya akan bisa memenuhi Gue akan lebih pakai di 1 160 Leb Biasanya akan aman di 1 120 tapi gue akan lebih nyaman di 1 160 Karena hampir tidak ada bedanya Kemudian yang lampu pertama itu Godox AD1200 gue akan pakai di F4 dan ISO 100 seperti biasanya jadi gue akan mulai metering ke uh, Gita di sini by the way Gita itu juga makeup artist cuman kebetulan dia lagi jadi model gitu dia bisa merangkap apa aja, apa aja pun dia bisa merangkap gitu. oke, okay. jadi setting pertama adalah gue mulai dengan uh, power 1.8 1.8 di settingan lampu ini dan kemudian gue akan metering 1.8 ini dapatnya berapa sih? oke okay disini gue bisa lihat bahwa ini dapatnya uh, F4 jadi sebenarnya ini udah sesuai banget dengan apa yang gue mau gitu ya oke, jadi gue akan mulai matikan lampu yang main light dan kemudian gua, karena gue ingin tes satu-satu, gue akan matikan kemudian uh, lampu yang sebelah belakang akan gue coba tes gitu kita akan mulai dengan F14 kemudian kita meter oke ini dapatnya F14 gitu jadi karena gue pengen belakangnya itu mungkin cuma lebih rendah dibandingkan mainline, mungkin sekedar 1 sampai dua stop supaya dia tidak terlalu sama dengan mainline, gue akan bikin tuh di F2. Nah kemudian ini akan perlu gue naikin sebanyak satu stop dari seperempat menjadi setengah. Oke, seper satu. Gue udah dapet F28 yang sebelah sini juga sama Berarti karena positif yang sama gue akan uh, pakai di power yang sama Supaya dia menghasilkan cahaya kekuatan yang sama B-nya akan gue matikin Dan C-nya akan gue nyalain lagi Dengan power seperti Oke, okay, setelah semua powernya sudah dapat, barulah kita akan mulai uh, shoot. Oke, okay, ready, Kit? Siap, nggak usah pause dulu, ya, one, two, berdiri aja. Oke. Okay. Jadi, biasanya gua akan, seperti biasa, gua akan shoot dengan teton gitu ya. Jadi, hasil yang pengen gue capai itu akan langsung kelihatan di kamera. Jadi, dari sini kita bisa melihat bahwa uh, lampu main lightnya terlalu terang. Kemudian lampu belakangnya pun agak sedikit terlalu terang, jadi uh, background itu akan menyala. Sedangkan gue ingin backgroundnya itu benar-benar gelap. Jadi balik lagi, light meter itu sangat membantu buat kita uh, pas awal pada saat kita mau syuting untuk menentukan exposure yang ideal gitu. Jadi di sini saya akan sedikit mengurangi main lightnya dari 1/8 menjadi 1/16 per 3 sepertiga, uh, kemudian Uh, rim lightnya saya akan kecilkan ke seper 8 saya akan turunkan satu setengah stop kira-kira. Kemudian saya akan coba shoot lagi. Ready, one, two, Oke okay. Jadi di sini uh, dari sini kita bisa lihat bahwa uh, rim light yang ada pada kita tuh sudah kelihatan gitu, sudah terlihat rim lightnya pas. Dan uh, background itu udah jadi benar-benar gelap gitu. Jadi, itu akan mempermudah kita pada saat kita post processing nanti. Jadi, kembali lagi, makanya saya ingetin buat teman-teman, jangan terlalu tergantung itu sendiri. Light meter itu sama sangat membantu. Kayak biasanya, apalagi saya shoot client itu, light meter sangat membantu. Tapi pada saat kita uh, mau membuat sebuah karya, amat penting untuk tahu apa yang kita mau dulu. Jadi, kita bukan tergantung dengan alat, kita bukan tergantung dengan apapun kita tergantung dengan diri kita sendiri dan apa yang memang kita mau ciptakan siap oke okay, Git, sekarang coba untuk uh, pause dulu sama lompat jadi gue pengen tes untuk exposure apakah udah oke, okay, belum kalau begitu udah oke, okay, baru kita uh, pakai tepung nanti oke. Ya, lompat, lompat siap satu, dua, tiga Gua akan coba ganti ke menu high speed, wait, ready, one, two, three. Jadi, karena kita sendiri akan kita shoot dengan melompat, jadi kita akan lebih sedikit tinggikan. Uh, tinggikan angle-nya dan teman-teman mungkin bisa lihat bahwa gue meninggikan angle-nya sedikit ke atas supaya terlihat kita akan melompat terlihat lebih tinggi oke siap one two three go oke tangannya jangan terlebar coba satu dua tiga Oke, jadi mungkin teman-teman tadi udah bisa lihat bahwa kita udah dapat eksposur yang pas banget dan Godox ad 200 itu bisa mengimbangi walaupun tadi gua syuting dengan high speed gitu beberapa frame sekaligus tanpa ada miss sama sekali lampunya. Jadi karena kita udah dapat eksposur yang pas, sekarang waktunya buat kita ngelempar lempar tepung. Oke, jadi gua hari ini akan selain bareng kita, gua juga akan dibantu oleh Vandi di sini. Jadi Fandi ini konseptor di Kafein, kemudian juga ada JC juga. JC ini akan menghandle untuk Kafein Academy dan sosial media serta digital marketing. Jadi kalau teman-teman butuh something yang butuh konsep atau bisa kontak ke Fandi, butuh digital marketing atau mengel sosial media things or something, atau mungkin mau berurusan dengan Kafein Academy, mau pengen belajar something atau pengen ingin ada kelas kelas apapun gitu boleh kontak langsung ke JC dan satu lagi yang lagi nge-shoot video ini adalah Victor ini Victor yang nge-shoot video Victor videographer di cafe jadi kalau mungkin ada kerjaan or something yang butuh kayak video dan lain-lain bisa langsung kontak ke, ke Victor kalau kita makeup artist makeup artist di cafe jadi kalau misalkan uh, butuh makeup butuh hairdo dan lain-lain bisa kontak ke Gita Oke, okay, jadi mungkin teman-teman bisa lihat juga bahwa gue sudah kasih sedikit uh, tepung di badannya Gita dan di rambutnya Gita. Kenapa? Supaya pada saat dia lompat nanti tepung itu yang akan menyebar dan itu akan uh, bikin satu efek yang memang uh, dramatis gitu ya. Dan kemudian, Vandy dan JC akan ngumpet di balik stereofoam, jadi mereka akan melempar dari samping. Jadi kuncinya pada saat kita menggunakan tepung dan lain-lain, jangan pernah melempar dari depan gitu. Jadi karena itu akan membuat... Uh, kabut yang akan menutupin semuanya dan secara otomatis itu akan akan menghalangi si modelnya juga gitu kan jadi selalu foto dari samping belakang oke okay, kita sekarang akan coba untuk mulai shoot langsung jadi ini belum ada persiapan maupun jadi muka kita pun masih bersih aduhai gitu jadi kita akan langsung uh, shoot ready in one two three go oke okay, nanti gua akan kasih tepung ini ke kita jadi uh, kita pada saat lompat boleh lebih kibasin rambut, kemudian kita boleh tepuk dulu tangan gitu, jadi udah ya. Tepuk dulu sekali, Pak baru lompat. Baru lompat, jadi pada saat kita mulai mulai nginjak, udah mulai ngelompat gitu, temen JC dan Pandi baru akan lempar, kemudian langsung ngumpet. Uh, Oke, okay. let's try again, go! Oke jadi tadi kita udah shoot dengan Godok AD1200 Pro dan dua buah AD400 Pro tadi sebagai rimbal di belakang Jadi AD1200 Pro itu keren banget karena flash durasinya tinggi jadi kita bisa nge-freeze sampai tadi dilempar harusnya cepet banget dan Tapi itu bisa freeze semua, tadi gue juga udah nunjukin gimana gue shootnya sampai ke editingnya dan yang paling penting tuh recycle AD1200 Pro, ini cepet banget, jadi tadi gue tidak ada miss pada saat gue shoot, walaupun gue shoot dengan high speed tadi ya, tidak ada miss, jadi keren banget buat gue AD1200 Pro, thank you banget buat kita yang udah jadi modelnya dan dilempar-lempar hari ini, juga buat Vandy yang udah bantu kita buat konsepin, dan melempar juga juga AI, tadi yang dateng membantu kita buat melempar karena JC terpaksa masih pulang, dan juga Victor! yang sudah bantuin buat video, jangan lupa klik like di bawah dan subscribe kalau ini video ini bisa membantu teman-teman semua kalau bisa klik juga uh, loncengnya buat notification kalau misalnya kapan-kapan buat -kapan foto lagi sampai ketemu di episode berikutnya and bye bye